Assalamualaikum Bunda. Kali ini kita akan berbagi resep tentang membuat puding kekinian ya, puding yang sedang viral. Ini sederhana sekali buatnya ya Bunda ya. Maaf kalau tidak sempurna. Nah, ini pudingnya seperti ini saja. Caranya yuk kita ikuti video saya step by step jangan skip ya dan jangan lupa <tuk> juga bunyikan loncengnya. Nah, ini dia. mau kita mulai ya. Kita gunakan ini agar swallow, ya, agar swallow warna putih. Nah, kita tambahkan gula putihnya 100 gram aja, ya, atau out to on. Terserah ya, kalau mau lebih manis boleh ditambah. Nah, ini kita tambah satu gelas air, ya, setara dengan setengah liter, ya. Kita aduk seperti ini, lalu kita masak, ya, sampai mendidih. Ini kita masak sampai mendidih, kita aduk-aduk sampai mendidih seperti ini. Kita aduk-aduk ya. Setelah mendidih seperti ini. Setelah mendidih seperti ini, kita tuangkan apa ini jus manggahnya ya. Tadi ini lupa tadi saya tidak apa buat dari depan itu jus manggahnya ya. Ini kita tambahkan jus mangga untuk lebih seger ya supaya lebih seger rasanya nah, ini jus mangga kita aduk setelah teraduk campur rata begini kita angkat ya bunda ya nah, kita tambahkan nutrisari dulu ya supaya lebih terasa asamnya untuk nutrisari opsional saja ya bunda ya ini tidak di, tidak diharuskan ya yang mau saja yang lebih suka dengan rasa hasam ya Nah ini setelah seperti ini kita angkat, kita tiriskan ya, kita taruh di cetakan yang ukurannya lebih kecil ya, atau kalau memang tidak punya dua cetakan yang berbeda, boleh satu cetakan ini, tapi jangan penuh yang untuk yang dalamnya, untuk yang warna kuning jangan dipenuhin ya, harus setengahnya supaya nanti untuk lapisan warna keduanya yang warna kuning bisa masuk gitu loh, nah. Kalau punya dua cetakan, nggak apa-apa dibuat dua kali, doi buat penuh. Yang ini yang kecil, cetakan ukuran yang kecilnya ya, yang ukuran di dalam ini, yang warna kuning ya. Ini kita isi semua, kita selesaikan warna kuning ini sampai penuh semuanya.